Mubahalah on progress. Hakim MA yang tolak kasasi kasus kilometer 50 akhirnya ditahan KPK terima suap 3 miliar rupiah. Gimana coba? Kan, tetapi itulah kenyataannya. Belum lagi nanti, kalau diketahui uang itu dikembalikan ke mana-mana ngalirnya, kemudian ditarik lagi dan disita oleh negara. Sudah nggak dapat uangnya. Tetapi mereka masuk ke dalam penjara Rasain ya kan? Mubahalah on progress Mubahalah itu ada ayatnya Surat Ali Imran ayat 61 Dan pernah diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Wasallam Untuk menawarkan sumpah Mubahalah kepada Yahudi Nasrani Tapi mereka tidak berani Sehingga tidak terlaksana Bukan karena Nabi tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT Tapi karena mereka tidak berani Iyajah sebagai bukti ya, betapa beratnya sumpah mubahala itu. Dan itu nyata, sumpah mubahala ini Quran dasarnya. Maka, KM60 itu kan keluarganya mubahala itu. KM60 itu, enam keluarga yang punya anak dibunuh itu, itu mubahala. Bukan hanya khabut merizik. Kalau khabut merizik, mubahala karena difitnah itu. Jilhakim yang mulia. Kami sekeluarga juga terus diteror oleh operasi intelijen hitam. Seperti, ada orang yang mengaku sebagai petugas keamanan Saudi mendatangi rumah kami dan menuduh kami membuat igomah palsu, yaitu semacam KTP palsu di kota Mekah. Dan saya juga pernah ditangkap polisi di tengah jalan tanpa sebab yang jelas. Di hadapan istri dan putri-putri saya. Serta puncaknya, ada pemasangan bendera hitam ISIS. Bendera hitam ISIS di dinding luar rumah tinggal kami di kota suci Makkah sehingga saya ditangkap dan diborgol tangan maupun kaki serta ditutup mata dengan kain lalu ditahan di sel penjara politik Saudi di kota suci Makkah Mekar Roma. Insya Allah saya Alaihi Pak sudah lah kalau saya, saya mohon maaf ya saya sebagai Ketua Umum Ikatan Perjalanan Imam Indonesia baru saja cacat di Indonesia untuk melantik pengurus-pengurus wilayah itu saya kampanyekan ikhwah, persaudaraan, kerukunan, hidup damai antar sama muslim NUT Muhammadiyah, O2P, -E, persis Ustaz, apapun pokoknya orang Islam, itu dulu, indama al-mi'ilma ikhwah, tidak usah dipersoalkan kalau Imam Abu hanifah kan, asyhadu allah hanya sampai akhir asyhadu itu Imam Abu hanifah, Imam Malik, gini, dari awal sampai akhir Imam Syafi'i asyhadu allah, tidak bergerak, tapi Imam Ahmad berkamal. Asyadu'en la'ilaha illallah wa asyhadu asyadu'na Muhammad Rasulullah Waktu menunjukkan Allah itu diunir nih Ini ada yang nengitainya, oh, nak duduknya ini ber-NO Nak duduknya ini, berarti Muhammadian dak. Itu dari maknabih semangatnya, benar-benar kepeh Melalui ada penjenian sholat, gak usah mengirik, kancah ini Itu duduknya apa ya? Gak usah, kode benar pun Ini persaudaraan kita ter... Maksudnya sih penjenian lulus sama Muslim apa dibully oleh orang-orang yang fasik itu kalau lo selalu walaupun tidak setuju dengan seseorang selagi dia saudara su muslim ya tentu menjadi bagian dari hati saya Yo Kak hati uh, saya kalau ada saudara muslim kemudian di lok-loknya di elak itu ya tidak lilo lah lo memelih gak puter penjara setuju setuju Habib Lizak itu sahabat saya sejak tahun 86 dia dulu staff saya sih saya sebagai e, direktur penerangan Haji di Jeddah, Habib Ridwansyah itu staff saya. Iya well, bukan staff lah, teman teman, teman saya. Dia megang bagian fakir miskin. Memang keras dia. Ya? Memang modelnya seperti itu. Baik, maka saya wanita Habib Ridwansyah itu juga. Oke, okay. ya saya termasuk yang sok melurakkan hatinya dia kemarin ketemu di Batam, saya jarang ketemu tapi kalau ketemu, ya baik terus ini, Pip sampe yang ngurus bagian-bagian si mahasiat-maksiat aku tak ngurus bagian yang taat taat-taat gitu. ngurus ta ya. memang taat imam bisa ngurus sama mahasiat, kan imam kan imam memang taat lain-lain ya. FPI kan font pembina islam, jadi dibilang islam itu kan tau ada yang, kan waktu itu kufar, rukhamau baiklahum kan gitu, jadi saya terus tahu ya, walaupun dalam beberapa hal saya tidak setuju dengan Habib Rizik Dan saya kalau yang enggak kalau dibully kayak begini Dan Saya tahu betul, enggak mungkin lah. Dia sudah mubahala loh, nah ini penting Saya kamu kira -kira pahala, mubahala itu Sumpah terberat di Al-Imran Ali al satu itu Enggak ada Nasrani pendeta dulu waktu zaman Nabi Hidup Enggak berani Ini Habib Rizik bukan seperti Anas, kalau Anas Nantang mubahala, itu agak tunggal Jadi ternyata mubahala Mas Anas tahu bahwa Hakim enggak mungkin melayani mubahala, makanya tantangnya Orang yang ditantang tidak mungkin melayani, beres kan? Aku ya wani nantang penjinaan, eh, asal penjinaan yakin tidak melayani saya Ayo genut, usah, usah aku wani Aku wani nantang orang, tapi saya yakin asal penjinaan tidak melayani nah, Melayani aku juga wani nantang Nah ini hadir risik bukan nantang Sudah bermubalah ya, Sudah bersembah mubalah Maka ya waspadalah bagi yang, yang menuduh dia nyimpang dia ciplah mubalanya berat sekali mubalanya itu sumpah tergerak di atas sumpah lian sumpah lalat. dan Mirza ulama Ahmad meninggal sengsara itu yang laku Labi Ahmad ya. itu mubalanya dia dengan eh, ulama' pakistan mubalanya kalau an antara Rasul benar oh, semua mubalanya mengajak, mengajak keluarga di lulus ada dua orang yang menjadi korban mubalanya tidak usah saya sebut namanya jadi berat sekali Oleh karena itu hati hatilah hidup ini Sekali lagi, kalau penginian setuju, dukung. Kalau tidak setuju, diam. Kalau melawan yang terhormat, wajah bin tidak berdebatlah dengan cara yang terhormat. Jangan lalu wanita ngerasani ngerasa, wangi ngomong yang, uh, yang sosial media. Ternyata, misalnya ditangkap yang nangis. Saya ah, kan saya ditangkap. Oh, oh, nangis, kok, kok, kok, kok, kok, Terima kasih, berarti Anda semuanya mohon maaf sudah dua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, ditahan KPK, ya, hakim agung yang tolak kasasi dalam kasus KM50. Itu akhirnya pemirsa, ditahan KPK. Jadi pesakitan karena terima suap, begitu. Itulah hakim yang tolak kasasi kasus KM 50 itu ya kalau sudah seperti ini apa artinya mubahalah on progress ya mubahalah terus melanjut yang ini yang mubahalah itu adalah panjatan doa sekaligus kutukan pada orang-orang yang salah sudah diajukan oleh para orang tua dari korban KM 50 dan sekarang sudah banyak sekali buah hasilnya itu ya, Tetapi ini akan terus berlanjut ya bisa bahkan kalau menurut balasannya itu eh, apa namanya dari orang tua korban KM 50 itu kepada anak dan cucunya ya kecuali kalau mereka minta maaf. Nah, menghadapi secara hukum dan siap dihukum mati ya ini kan persoalannya pemirsa enam Laskar Islam itu di kasus 50 itu betul-betul ya mereka meninggal dengan ditembakin kayak begitu tetapi oleh hakim MA ketika mengajukan kasasi itu polisi-polisinya itu dibebaskan semua dan ternyata sekaranglah yang akhirnya jaksa ini menjadi orang yang ditahan oleh KPK kemungkinan hukumannya bisa lima tahun hakim agung Ya, kelakuannya maling juga kalau yang ketangkap seperti ini. Ini pemirsa beritanya uh, akhirnya rame dikomentari di media, di mana Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus pembunuhan anggota Front Pembela Islam di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek itu. Ya, Hakim Agung yang nolak itu. Dengan ditolaknya kasasi ini, maka dua polisi yang menjadi terdakwa di kasus ini, uh, Briptu Fikri Ramadan dan Ibda M Yusmin Ohorella tetap divonis bebas seperti putusan pengadilan sebelumnya ya. Dan putusan itu diambil dalam sidang yang digelar uh, pada uh, 7 September ya. Artinya kalau ini Desember dan Desember ini uh, apa Uh, apa namanya uh, hakim agungnya itu ditahan itu proses yang sangat cepat sekali ya tolak kasasi bulan 7 September 2022 tetapi hakimnya kemudian dijebloskan ke dalam penjara oleh KPK dan vonis 7 September yang oleh hakim agung itu diambil oleh majelis hakim yang diketahui oleh Des Nayeti beranggotakan Gasalbah Saleh dan Johannes Priana Putusan kasasi ini sama dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan putusan tingkat pertama tersebut, memang hakim memutus bebas Fikri dan Yusmin. Hakim menilai keduanya melakukan penembakan, namun dalam upaya membela diri. Ya, ya ini menjadi susah pemirsa, karena CCTV-nya yang ada di KM50 itu, kemungkinan besar ada di dalam grupnya Sambo itu. Dan Sambo sekarang juga, makan buah dari perkara ini ya kemungkinan menghadapi hukuman mati dan uh, seterusnya itu ya Sidigasalma lah yang sekarang ini kena batunya ya ditangkap KPK pakai rompi kuning ya di samping uh, Sidigasalba tapi ini nggak jelas ya ada Agung Sudrajat Dimyati itu juga jadi tersangka ini pemirsa ya memang aneh-aneh uh, itu kehidupan yang ada ini, ya, MA tolak kasasi KM50, dua polisi penembak Laskar FPI dibebaskan, ya, itu, e, apa namanya, e, yang melakukan itu adalah Sidi Gazelba itu, ya, dan putusan ini diambil dalam sidang e, yang digelar itu tadi, pemirsa. Dengan putusan itu, ya, kedua polisi bebas. Nah, jaksa penuntut umum sebetulnya, set Todung Alo mengatakan memang menghormati putusan itu Dia mengatakan putusan hakim tersebut merupakan ujung penyelesaian perkara ini Namun kalau ada bukti yang baru, novum dan ini juga sudah ditegaskan oleh Listio Sigit Prabowo ya Akan bisa dibuka lagi kasus KM50 itu Jadi ini juga bukan hal yang terakhir benar gitu ya nantilah kalau tinggal perubahan rezim itu. Jadi orang-orang yang terlibat dalam KM 50 kalau ganti rezim dan rezimnya berani menegakkan keadilan, saya kira nggak ada yang bisa lolos dari penjara itu ya. Nah, tinggal eh, apa yang disebut sebagai novum baru itu, ya kan? Kalau dari kalau dari para lawyer yang ada di FPI atau kak eh, lawyernya KM 50 ya sudah sudah di KM 50 itu ya kenyataannya sebetulnya lihat saja CCTV-nya itu CCTV itu nggak mungkin dibuang disimpan di suatu tempat cuma kepolisian sekarang ini mau menunjukkan me itu apa enggak mengejar persoalan itu apa enggak kan begitu nah dan <tuh> eh, itu yang akhir, akhirnya sampai sekarang itu nggak jelas ya mungkin Listio Sigit masih agak basa-basi padahal sebetulnya kalau Listio Sigit mengatakan bahwa Uh, polisi harus cari novum baru dan itu mudah sekali karena ada CCTV yang hilang dan CCTV itu kemungkinan adalah isinya rekaman uh, dar yang menghabisi 6 uh, Laskar Islam itu ya. ya. Ini akhirnya reaksi dari netizen ya inilah buah mubahalah dari Habib Rizik dari Laskar uh, KM50 uh, Tol Cikampek ini. Ya sekarang polisi sampai sekarang amburadul betul kan sekarang ini kan e, dan <tuh> para netizen mengatakan mampus itu ya hakim agung yang seperti itu. Nah di sini memang pemirsa kalau kita amati ya kenapa hakim agung itu tidak berani menerima kasasi tetapi menolak kasasi? Mungkin memang dia sendiri adalah bermasalah karena kalau ya ada hubungan yang sangat tidak harmonis ya, antara Habib Rizik dengan FPI ya, Laskar-Laskar FPI dengan pemerintahan Jokowi, bahkan dengan siapa ini Menteri Menko Polhukam ini, Mahfud, Mahfud si Mahfud ini, ya, kayak begitu, ya, dan itu, e, kalau ada misalnya, sampai Hakim Agung kemudian memberikan putusan untuk menerima kasasi, mengabulkan kasasi, sehingga dua polisi itu, e, apa namanya, di penjara, mungkin hakim agungnya itu akan dicari masalahnya itu nah disinilah mungkin ketakutan para hakim agung itu ya. kalau dicari masalahnya, kemudian ketemu dia akan segera dijebloskan itu tetapi kalau enggak, ya enggak tetapi pada kenyataannya, kejadian juga karena ada perkara lain ya kan, tiba-tiba saja ada perkara lain walaupun masalah ini sama dan akhirnya ini, dan hakim agung gazal basalah ini Ya diduga menerima suapan itu sebetulnya enggak banyak. 2-3 miliar dan itu dibagi rame-rame ya. sedikitlah itu untuk ukuran. Ya. Dan akhirnya berisiko masuk penjara sebagai seorang Hakim Agung. Kalau dia punya anak, punya cucu, punya istri ya. Punya ponakan. Mau ditaruh mana itu mereka itu. Eh Pak Hakim Agung korupsi ya masuk penjara ya.